Oke, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Salam sehat Semoga kalian semua dalam keadaan sehat wabarakat. Baik kalian yang nonton video ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Nama channelnya Lihat di baju Baju, baju, baju, baju Baikannya untuk video ini jangan lupa like, comment, dan subscribe sebanyak mungkin, share video ini sebanyak mungkin. 10 piece untuk kamu yang beruntung di bulan ini, oke? Okay? Assalamualaikum, selamatulloh wabarakatuh, salam youtubers.